Hei sayangku, hari ini aku cantik, saya sebagai bidadari dari di hatimu. Hei sayangku, hari ini aku cantik, saya sebagai bidadari dari dari di hatimu. Hei sayangku, hari ini aku cantik, saya sebagai bidadari dari di hatimu. Hei sayangku.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 migi jari, bidadari bidadari di hatimu T sayangku hari ini aku cantik syanti. migi jari, bidadari bidadari di hatimu TCho sayangku hari ini aku cantik syanti. migi jari, bidadari bidadari di hatimu T sayangku hari ini aku cantik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 Saya sebagai bidar jari, di hatimu, heh sayangku, hari ini aku cantik. Saya sebagai bidar jari, bidar di hatimu, heh sayangku, hari ini aku cantik. Saya sebagai bidar jari, bidar jari di hatimu, heh sayangku, hari ini aku cantik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 Sebagai bidadari jari, bija di hatimu, heh sayangku, hari ini aku cantik. Sebagai bija jari, bija di hatimu, heh sayangku, hari ini aku cantik. Sebagai bidadari Bidadari bija di hatimu, heh sayangku, hari ini aku cantik.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 sebagai bidadari gari bidan gari di hatimu hei sayangku hari ini aku shanti sebagai bidadari gari bidan gari di hatimu hei sayangku hari ini aku shanti sebagai bidadari gari bidan di hatimu hei sayangku hari ini aku shanti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 Bidah dari di hatimu He sayangku Hari ini aku syentih enrolled, bagai Bidadari di hatimu He sayangku Hari ini aku syentih Poor bagai Bidadari di hatimu He sayangku Hari ini aku syentih Poor bagai Bidadari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 Syangat bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku shantif Anal bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku shantif Syangat bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku shantif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 Syangat bagai bidadari Bidadari di hatimu earlier sayangku Hari ini aku santif Syangat jari, bidadari Bidadari di hatimu 이어 sayangku Hari ini aku santif Syangat jari, bidadari Bidadari di hatimu beer sayangku Hari ini aku santif sebagai bidadari, jari, bida jari di hatimu, heh sayangku, hari ini aku santiv. Sebagai bidadari, jari, bida jari di hatimu, heh sayangku, hari ini aku santiv. Sebagai bidadari, bida jari, di hatimu, heh sayangku, hari ini aku santiv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 Sebagai bidadari, bidadari di hatimu. Hey, Kesei hari ini aku sentih. Sebagai bidadari, bidadari di hatimu. Kesei hey, langku, hari ini aku sentih. Sebagai bidadari, bidadari di hatimu. Kesei hey, langku, hari ini aku sentih.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 Serλη bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku shantif Serpection bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku shantif Serpunkt bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei sayangku Hari ini aku shantif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 Beda dari di hatimu, teh sayangku, hari ini aku syentih. Sebagai bidadari, tidak dari B di hatimu, teh sayangku, hari ini aku syentih. Sebagai bidadari, yup. tidak dari di hatimu, teh sayangku, hari ini aku syentih. Sebagai bidadari, tidak dari di hatimu.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 Hari ini aku suntik Survey bagai bidadari Bidadari di hatimu Hei Hari ini aku suntik Survey bagai bidadari Bidadari di hatimu Musik hey Hari ini aku suntik Survey bagai bidadari Bidadari di hatimu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 Cintur bidadari Bidadari di hatimu takiej sayangku Hari ini aku syantif ces bidadari Bidadari di hatimu somehow sayangku Hari ini aku syantif sebagai bidadari Bidadari di hatimu הא� sayangku Hari ini aku syantif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 Bagai bidadari, bidadari di hatimu. Tersayangku, hari ini aku Sebagai Saya berbagai bidadari, bidadari di hatimu. Tersayangku, hari ini aku Sebagai Saya berbagai bidadari, bidadari di hatimu. Tersayangku, hari ini aku syentih.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 Bidadari di hatimu, Hei sayangku, hari ini aku syentif, seperti bagai bidadari, bidadari di hatimu, hai sayangku, hari ini aku syentif, seperti bagai bidadari, bidadari di hatimu, Hei sayangku, hari ini aku syentif.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 Bagaikan bidadari tidak dari di hatimu. Hei sayangku, hari ini aku shanties. Sebagai bidadari bidjari, tidak dari di hatimu. Hei sayangku, hari ini aku shanties. Sebagai bagai tidak dari di hatimu. Hei sayangku, hari ini aku shanties.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 Seyukur bidadari Bidadari di hatimu He sayangku Hari ini aku City Seyukur bidadari Bidadari di hatimu He sayangku Hari ini aku sebagai Seyukur bidadari Bidadari di hatimu He sayangku Hari ini aku City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 Syakit bagai bidadari Bidadari di hatimu Hey sayangku Hari ini aku sy looking bagai bidadari Bidadari di hatimu Hey sayangku Hari ini aku sy different bagai bidadari Bidadari di hatimu Hey sayangku Hari ini aku sy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 Pindah dari jari dari di hatimu